जी <laughs> Apa kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap Jangan lupa basuh tangan cuy ya Cuci tangan dan selalu jaga op cuy Oke dan salam sejahtera buat korang ya Buat korang yang baru mampir di channel NDTK ya Baru join di channel NDTK Jangan lupa subscribe cuy ya Dan jangan lupa kalau memang korang suka dengan video ini Silahkan di like Di share ke social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga Follow social media yang saya punya cuy Terutama tiktok saya cuy Karena saya akan membuat live di tiktok cuy entah saya mau nyanyi karaoke atau saya main game gitu ya Oke dan kali ini kita akan mereaksi lagi dakwah atau uh, ceramah dari Ustadz Syamsul debat cuy tapi bukan full ya seperti biasa yang mana judul video yang pertama itu adalah bila kawin suruh jadi kelakar bila buat lawak abang ni tak boleh serius ke kalau di bahasa Indonesia kan bila suami sudah membuat hal yang lucu Uh, istri malah menjawab Abang nih tak boleh serius ke Abang nih bisa serius sedikit atau enggak gitu ya Maksudnya seperti itu cuy ya Dan video kedua itu adalah judulnya ini Ini dia yang paling banyak direquest oleh teman-teman cuy ya Ustadz yang debat tiru gaya orang Korea Cakap versi ala bahasa Melayu Oke tanpa berlama-lama lagi Tanpa membuang masa lagi Jom kita tengok videonya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 Suaranya kayaknya udah volumenya udah full tapi kok nggak terlalu jelas gitu ya Oke okay, saya ulang dulu cuy ya saya pakai ini karena kak ini kayak suaranya nggak terlalu jelas ya Oke okay, 3 2 1 Sebab budak-budak ini nikah oh. ini cerita kau Nama itu pun tak tau Siapa yang belum kawin ini kan Nak cari calon suami nak cari calon istri kan Biarlah kenapa orang nak kawin dengan kita Sebab Sebab Sebab Allah Iya iya iya kalau itulah jawapan yang dicari alamatnya ramai layang tak kahwin di Malaysia mm. sebab tak ramai yang jawab macam kerana Allah ni masalah yang paling besar ramai yang jawab nak kahwin kerana Allah ini hanyalah ada lelaki yang dah kahwin itu masalah <laughs> <laughs> sebab dia tak ada jawapan lain mm. kenapa dia nak kahwin dengan Ayu? kan ada isteri kena Allah. Susah sembatu rusik hati ni, mudah hati. Dia salatullah ya. Kenapa tak nak kahwin? Sebab ah uh, semua kawan nak kahwin, habis fit. Kenapa nak kahwin? Duit dah cukup, fit. Ya, ya, ya. Kenapa ya. nak kahwin? Masih dah sampai masa dah sebab ialah tengok Nih masih ni nak kembang, makin nama kipahan, hantaran kipahan Terus kita nak kawin jangan-jangan Kenapa nak kawin sebab, sebab Sebab, jajah-jajah Banyak boyfriend, kenapa boleh nak kawin sebab Ini panik Padan biar tidak, tapi jangan tahu kenapa panik macam mana Sampai bila-bila janji, janji, janji Masa itu, kita terperdaya. itu. Mereka, dia terperdaya dengan kemanjaan Dia tengok dia Oh cucu-cucu ni lah tengok ayam Aku cucu-cucu ni lah Orang perempuan kena tahu Lelaki memang dilahirkan kelakar Dia kelakar sebenarnya jadi By nature dia memang kelakar Kadang-kadang Kelakar kita ni terbantu sebab Kau rupa tidak menghargai kelakar kita Dia soal kita baik kelakar Kita baik kelakar Bila kahwin kita baik kelakar Dia cakap Abang tak boleh serius Maksudnya Ayah Allah Kau yang dulu Sobaik kelakar Akhir Ya, ya, ya. Benar banget yang dicapakan Apa cakapkan Ustaz ini cuy Lebih sensitif kali cuy ya Wanita kalau sudah menikah gitu ya Sulit diajak bercanda gitu kelakar lelaki ini tadi dihargai oleh orang ketiga ini masalah ni bahaya orang aku nasihat saya kalau tak kelakar pun kau bolak iya Allah maaf kita kawin inilah yang boleh kelakar biar dia jadi tentu biarlah biarlah terbanyak kaum tadi. Allah. Allah Ibnu Ibrahim bunuh jadi sosial. Kenapa buat bekerja ni kerana Allah. Bila bekerja kerana Allah dia tak nak rasuah. Bila bekerja kerana Allah dia tak ada rundang-undang ada. Uh, tu sebab kita kena rejuvenate. We must rejuvenate ourselves. Ya ya. Otherwise we all main-main dalam sedar community. Kan. Rejuvenate. Saya tu sahabat, saya, saya selalu bagi talk Sebelum so, ni pasal motivation Tajuk dia Rejuvenasi Minda Kalau Rejuvenasi Minda tu Biasanya Syamsul Amri lah yang bagi Rejuvenate Ourself Apa maksud Rejuvenasi Kau perempuan patut boleh jawab Sebab skin care Dia semua tulis Rejuvenate your skin Apa maksud rejuvenate Apa maksud rejuvenate ada eksperisinya ustaz sudah tanyo <laughs> ah. <laughs> tu sebab anak-anak ikut macam tu ok sekolah tentulah kelas ada berapa soalan <laughs> yang sokong tempat siapa nama lain <laughs> macam soalan tu tak tunjukkan dia orang sekolah dulu ya <laughs> rejuvenate apa maksud <laughs> haaah Bak, gak interneti. Okey internet. Okay, internet. Memajilkan, atau dari segi istilah Indonesia, ia ini disebut sebagai pembalik muda. Bukan secara perkiraan, tetapi lebih bersifat fizikal. Oh, Okey. Ubah begitu ubah teknik gitu. Terus mak ada orang walaupun dia dah tua, tapi dia punya perasaan dan pemikiran yang macam orang muda. Wee, ada day, biji, Wait, tuh, udah selesai ini aja ya. Ini diulang lagi gitu. Oke, okay, kita lanjut yang kedua aja, cie. Oke. Okay yang kedua, tiga, dua, satu itu <tuk> saya si di korea gitu di korea, oh, di korea. Kan? Ya. Ya, ya. sampai minum, ya. kan? korea main ya sampai lah bahja, korea saya tanya budak, tuh, budak tu budak korea yang dah 7 tahun belajar ke oh saya tanya, cakap sama pagi saya si <tuk> gitu. so <tuk> itu salam uh. ya <tuk> Selamat malam Anyang masih ke jamur Walaupun dia pagi Selamat malam Samur ya Kalau nak tanya berapa harga Al-Mail Minta uang Kakak ceseo Saya pun confident Saya pun macam Satana bawah bukan Daripada pada Saya pun try Anyang masaya Dia pun jawab Anyang Bisa tak ada sayur Walaupun dia dah di Dia macam selamat-selamat Dia screen. langsung sumber imajinasi <cuy. gulang sikain> Dia Diet ya Tapi jawabannya anyo aja gitu. Aku tanya Abang lagi ma Belajar saya Belum tolong tukar audio dia bahasa Melayu. Bahasa bahasa Melayu tak best. Tidak mengandung tak? Kau dengar masa koreal, tu kau baca siap kaitul. Apa? Tapi dia juga tak tahu buahnya. Ini masa Melayu. Orang Melayu tak cakap macam tu lah. Tak makan ke? Belum. Belum. Mari makan sama. Kalau macam tu okey kan? Ya, ya. Ini tak. Tak makan ke belum? Tak boleh makan tau. Aku tahu. Hai, suka hai, hai, film-film film hai, -film Korea hai, hai, hai, hai, sampai hai, itu sampai tahu itu namanya cara apa namanya ini penyebutan kalau orang Korea berbicara gitu ya? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Terima kasih kerana Jadi saya berpikir ke toilet Victoria. Toilet Victoria. Comel. Memang bosi. Setitik air pun tak ada. Sebab dia tak ada kepala baik. Kalau nampak orang itu keluar berbidik air, keluar botol, jenis negara, tak ada ke Malaysia. Bila saya itu nak sampai ke rumah nyaman itu nampak. Menyelur-nyalur dengan nyaman itu. Wah, nampak. Kepada nak buang air, tak berhenti lah mikir CCTV, ya? Kamu mana nak disinduh, ha? Masa tak senso Dia kata bangun, dia flash, oh, dia akan flash dia lagi oh, Dia duduk, ikut batin Satu tu batin kids, kanak-kanak Dia tokah di warna maskitnya gitu. Tak boleh nanti, tak ada wajah pun yang kedua tu wash button wash yang belum tahu ni wash ni cakap ni wash yang wash wash kan tu ciri cakap ni keluar satu cowok dengan bantal tapak macam manjat manjat manjat Gue pernah lihat dan saya kalau seperti saya orang awam pula yang melihat macam itu pasti <laughs> saya juga akan terai macam tuh gitu ya apalagi kita yang tak paham sedikit bahasa Inggris gitu ya main pencet-pencet aja gitu ya itu yang diceritakan Ustadz kali ini cuy aduh oh, oh aku susah gitu <laughs> Menjerit. Alhamdulillah <laughs> Dia nembak ke atas yang gini ni Asyik punya Mi Belly Mi Belly kan bukan makan yang lho yang banjo Mujur tak buka Allah Di mana lah <laughs> target tu Allah Allah Sakit Sakit Alhamdulillah Alhamdulillah Selama jam, bosan nak keluar. Lepas tu button yang ketiga. Button ketiga, masaj. Kita jangan jauh sotokan tu. Masaj tu apa? Apa? Naud apa? Kenyap bantuan apa? Tak jauh sotokan tu. -tukannya? Oh, masak bang. Sotokan tu abang tahu kau tahu tak ada tanda ruang dengan Tuhan tu. Naur apa gitu. <guluh> iya ya, apa sih maksud dari itu gitu ya? Untuk ngurut atau gimana gitu ya? Enggak paham. Aduh, ini otak kok terfling gitu ya. Lomba <guluh> kayak gini ini dia kayak kemana-mana nih otak ini. Saya tak kunjung tatukan massage yang gua <guluh> tangani bahannya bahannya. Ambillah, beda-beda bahannya tahu warna apa? tadi ustad cakap kalau kita gelak sangat kita stres juga. Jangan jangan saya ini. Agak stres gitu ya. Banyak beban gitu ya. Sobara, sobara, sobara. So, so. Okey? Nah, jadi mana kata Balik balik tadi. Hati tadi tahu siapa bagi nikmat. Dan yang ketiga, perbuatan. Perbuatan mestilah menggambarkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Ah, ya. Oh, udah selesai je. Oke okay, cuy, itulah tadi ceramah atau dakwah singkat dari Ustadz Syamsul Debat ya. Ini bukan bukan full cuy ya. Kalau orang ingin lihat fullnya, pasti ada di YouTube cuy Karena di channel uh, apa namanya, Ustadz itu pasti dia membuat versi yang kelakar sahaja gitu ya, atau membuat video-video yang memang uh, ada uh, motivasi di dalamnya, atau ada pengajaran di dalamnya, dan apalagi kelakar di dalamnya gitu cuy, ya. dia jadi dibagi-bagi gitu cuy. Oke okay, uh, untuk video kali ini tuh kayaknya <laughs> Ustad di sini bukan seratus uh, peratus dakwah gitu ya, dia lebih ke apa ya, motivasi dan campur dengan stand up juga gitu cuy ya mungkin dari kostumnya menggunakan apa, pakaian pakaian muslim banget tapi uh, ceremanya disini tuh lebih ke stand up komedi gitu ya Wih ini, ini suasana dingin cuy saya pakai jaket seperti ini ini kok langsung jadi panas gitu ya <tuh> Saya, saya bukan tertawa karena ini aja cuy mendengarkan ceritanya saja atau mendengarkan ceramah ini cuy saya lebih berimajinasi gitu ya karena uh, toilet yang dibahas Ustaz Syamsul Debat itu uh, pernah saya tengok gitu ya ada yang tinggal pencet gitu ya dan yang terakhir itu yang saya juga pertanyakan banget cuy apa fungsi tombol yang terakhir itu cuy yang kata Ustaz tadi itu nanti takutnya ada tangan yang keluar. <laughs> Tapi alhamdulillah di video kali ini tuh saya benar-benar ini sih benar-benar legah banget uh, komedinya dapat pengajarannya dapat gitu ya yang di video pertama tadi itu banyak banget pengajaran yang uh, apa namanya? Mesti kita pelajari juga, apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya, tentang suami istri, kelakar apa tidaknya gitu, laki-laki gitu ya. Kadang kita ada saatnya untuk serius, ada juga saatnya kita untuk bercanda atau memberi hiburan untuk istri dan anak gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saya harap kurang bisa terhibur. Kalau kurang memang suka video ini, silahkan komen di bawah ya. Kalau kurang memang suka, kalau memang... Tidak suka dislike aja cuy Dan bagaimana menurut korang ya Tentang uh, ceramah Ustadz kali ini Dan kalau memang masih ada lagi Korang bisa kirimkan linknya Di instagram yang saya punya cuy Oke okay? dan mungkin saatnya saya pamit dulu diri kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy thank you next Thank you next dan thank you next Bye